Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita ada di kantor desa Berpartisipasi untuk pemasangan spanduk Kegiatan turnamen poliwal binturun 2023 Kita harapkan turnamen yang akan diselenggarakan Atas nama desa Binturun dan seluruh warga Dapat berjalan lancar Berkat kerjasamanya Yang kita libatkan semua Mulai dari jajaran pemerintah Bahkan anggota dewan Sampai ke perusahaan Sampai kepada seluruh warga Dan orang-orang yang simpatisan Mau untuk Berpartisipasi, membantu Baik dalam sumbangan Maupun tenaga Sumbangan dengan tenaga Sumbangan dengan tenaga dan finansial atau uang maupun dengan skill pengetahuan dan interaksi inilah kemajuan persiapan turnamen B di depan kantor Desa Bpur